Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke sudah siap Pak. Insya Allah siap Pak. Keluhannya kepala keliangan keseimbangan berkurang. Sudah berapa lama ini ya, ya? dirasakan tuh? Sudah lima bulan sih. Lima bulan, oke. Okay. Awalnya sedikit bercerita Pak ya? Ya silakan. Awalnya itu Awalnya itu cuman istilah telinga berdenging Terus lari ke kepala Hari Senin itu kan kerja sih malam tuh Pegang mesinnya ada bising Terus malam Rabunya itu istilah telinga itu berdenging Terus lama-lama Lari ke kepala kelayangan Vertigo sampai Berapa bulan itu jalan itu Sempoyongan terus ke dokter juga udah, cuman lari ke Ustadz juga kemarin waktu berapa minggu itu, sempat kesurupan juga surupan eh, kesurupan, <laughs> dirukiah ya, di kan ya. dikasih air cuman dikasih air dikasih air terus abis ya, minum air itu kesurupan gitu pak belum, pokoknya saya itu datang ke Ustadz itu langsung nunjuk-nunjuk Pak ini Siapa kamu gitu? Terus, ya oh, kalau saya gini, gitu saya juga nggak sadar. Istilah setengah sadar lah gitu, nunjuk-nunjuk oh. Pak Ustadz. siapa kamu terus saya dikasih air lah, air rukia kali, buat diminum gitu. Cuma sampai sekarang kepala masih rada, rada kekelayangan berat gitu, ama telinga beringing. Ke sering bermimpi buruk, Pak. Kalau mimpi, iya, Pak, maksudnya sering. Sering direp gitu. Kadang-kadang tidur di mau bangun itu susah, sering gitu. Sekarang ini apa yang dirasakan? Ya, kepala masih terasa berat. istilah telinga berdenging sama ulu hati kayaknya nggak, nggak nyaman itu. Nggak nyaman ya. Yang berdenging sebelah kanan ya, Pak, telinganya? Sebelah kanan ya, cuman sebelah kira ada nggak enak juga, nggak nyaman. Oke. Okay. Baik, mari kita mulai. Oke okay, nah, ya, ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammadu ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wa, wa anta asy-syafi la syifaa illa syifaa ka syifaa la yudziru saqama Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wa, wa anta asy-syafi La'a shifa'a illa shifa'a uka shifa'a ʻnla iuga dirosakama. ʻAllahu marabanas adhi bilba a sawa shwi shafi. La'a shifa'a illa shifa'a uka shifa'a ʻnla iuga dirosakama. Bismillahi arki ngin kuli she'i iʻo shari kuli na ʻsin a wainin hasi Allah Yaشفيك بسم أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذي من شر كل نفس أو عين حاسد الله Yaشفيك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذي من شر كل نفس أو عين حاسد بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس MIN SYARRIL WASWASIL KHANNAS ALLADHI YAWSWISU FI SUDURIN NAS MINAL JINNATI WAN NAS WAS SAFFATI SAFFAZ JADIRATI ZAJRA FATALIYATI ZIKRA INNA ILAHAKUM LA WAHID RABBUS SAMAWATI WAL ARDI WA MA BAYNAHUMA WA RABBUL MASYARIQ Inna zayyanna sama'at dunya bi zinatinil kawakib, wa hifudham min kulli shaytwanin marid. La yasamma'una ilal malai ala wa yuqdafuna min kulli janib, luhuran adabun إِلَّا مَنِ اخْتَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ لو أَنزَلنا هذا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِيهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Huwa al-Rahmanu al-Rahim Huwa ladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahumma al-Ishriku Siapa ini? Hmm? Kamu Siapa? Kamu yang buat telinganya berdengung, kamu yang buat dia jadi keliangan. Kenapa kamu ada di badannya? Hmm. Ya, jawab saya. Jawab saya, kenapa kamu ada di badannya? <SILENGALAN> Mau datang lewat sihir kah? Kamu masuk lewat sihir? Apa masuk sendiri? Pak? Apa yang dirasakan, Pak? Pakai gemetar aja Pak. Palanya berat. Cuman, ya berat dan menggetaran. Ada rasa palem Oke. Okay. Ada rasa panas di badannya? Enggak sih. Menggetaran aja pak ini. Bapak takut apa benci lihat siapa? Biasa aja. <tuh> pak dia dia mau. <tuh> Biarkan dia ngomong, uh, pak. dia kalau dia mau ngomong biarkan aja, gak usah dilawan Dia kayaknya mau jawab tadi tuh, ya, ya biarkan aja Kamu siapa? Kenapa, saya, ka, ah, kenapa kamu ada di badannya? Saya, saya Saya Saya Saya Saya Kenapa kamu ada di badannya? Saya Saya Saya Saya, saya. kamu masuk kamu masuk sendiri atau di atau dikirim ke badan ini Hah? ya udah ya udah gini <tuh> saya mau menawarkan kamu Islam kamu pasti kafir kan ya dengarkan ini Inna dina inda allahil islam Inna dina inda allahil islam Inna dina inda allahil islam Mau terima islam? Kamu oh, tak? Kamu dari tempat kerja bapak inikah? Hah? Kamu tinggal di tempat kerjanya? Ya, ya, ya, huh. ya, ya, ya, Terus, ya. kenapa kamu masuk ke badannya? Kenapa kamu? Dan usang lawan tak, tak. Saya bukan nantang bukan. Saya cuma nanya. Saya cuma nanya saya mau tahu apa masalahnya. Kamu dari tempat kerja Bapak ini. Terus ngapa kamu masuk ke badannya? Apa sal apa masalahnya? Saya mau tahu aja. <tik> Ya Oke, ayo kita lanjutkan. Ayo, ayo ikut saya masuk Islam ya? Ya, ikut saya, ikut saya masuk Islam ya. <tuh> Inna islam <im <im islam islam mau Islam Kayak nah, ya. gitu aja, ayo kita ucapkan syahadat. Kamu pakai mulut bapak ini, Ashadu Allah Ilaha Ilallah wa Ashadu anna Muhammadan. Muhammad Rasulullah, Rasulullah. adanya berubah ya eh. Siapa ini? lagi ini lagi nih. Dadah, nggak usah teriak-teriak. Kamu siapa? Mau masuk Islam juga? Ayo ikut saya masuk Islam Ayo Mau terima Islam Kamu siapa? Kamu penjaganya kah? Uh. Oh. Kadailmu. Uh. Uh. Kamu kadamnya? Kodam Bapak ini. Ya udah. Mau terima Islam? Inna dina islam nah, dah. Nah, dah. Nah, kayak gitu. Nggak sang lawan-lawan kamu ndak akan menang. Percuma. Kamu ndak akan menang melawan Al-Qur'an, ya? Dah, ya. Sia-sia aja. Udahlah. ayo ikut saya masuk Islam. Ya? Seperti yang pertama kali itu. Ya? Mau ndak? Nah, itu aja. Oke, ayo kita ucapkan syahadat. Ashadu ala ilaha ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah Wah! Wow. Wow. Wow. Oh. Wow. Yang udah masuk Islam pergi ke masjid, pergi ke masjid dekat rumah bapak ini, keluar dari badannya. Keluar lewat wow. mulut. Ya, yang udah masuk Islam wow. pergi ke masjid. Fasubahallalladhi biyadihi manakutu kulli wa lagi <triak> mau masuk Islam juga kamu khotam juga kamu khadab juga ikut saya masuk Islam ya inna dina indollahil islam inna dina indollahil islam ya ya enggak ayo ikut masuk Islam inna dina Allah'il Islam inna dina Islam inna Islam Oh hai, teriak-teriak Diam Diam, diam, diam hai, hai, hai, teriak teriak? hai, hai, teriak tidak. Saya hai, takut kamu teriak-teriak kayak gitu hai, Bapak itu capek dia Saya cuma cuman <tik> <ngerti masuk. tik> dah, gak, gak. Kamu ngelawan saya? Hah, ayo yuk. coba Keluarkan kesaksianmu. Kayak gimana Bagaimana? Ya, Bagaimana? Teriak, teriak Kamu keluarkan ilmu kamu. kamu serang saya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? teriak Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Oh Oh Oh Oh Ayo kan kesaktikan kamu hmm.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 Leher kering. Oh iya, minum dulu. silakan, minum dulu. Minum, minum. Uh, kepalanya masih berat, Pak. Leher masih rada kaku, Pak. Lehernya masih kaku, oke. Okay. Ibu, bisa bantu saya, maaf. Tolong duduk di belakang, duduk di belakangnya. Sekarang letakkan tangan di pinggangnya Terus dorong sambil tekan Terus dorong sampai ke tengkuk Lakukan berulang-ulang Keluar lewat mulut dengan izin Allah Luar lewat muntah atau sendawa fassubhanalladzi biyadihi malakutu wa ilayhi wa ilayhi turja'un ada rasa mual, Pak? Ada dikit, Pak. Tolong tepukkan pundaknya, Pas Bu. Ke... Kiri-kanan itu. Tepuk. Tepuk. ya. Yeah. <tuh> Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. فَصُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar Dorong dari belak pinggirnya ya. Keluar lewat mulut keluar, <tik> yang keluar, yang keluar, <tik> keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tersangkut di leher Pak, yang dirasakan sekarang, Pak, maksud-maksudan, Pak, maksud-maksudan badannya enteng.